Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ibu Riri Saya profesi sebagai guru senam Saya ingin berikan pengalaman Sebelum dan sesudahnya Saya memakai botol trifinity ini Sebelum saya menggunakan air Hydrogen trifinity ini Saya mempunyai riwayat kolesterol tinggi 240 Kurung waktu satu bulan saya mengkonsumsinya dengan rutin Kolesterol saya Turun menjadi 150 Dan yang saya rasakan Badan saya lebih fresh uh, lebih fit dan juga lebih juga terima kasih Trifinity Trifinity is the best